Selamat berjumpa kembali para kolega dan mahasiswa yang kami sayangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sekali lagi untuk teman-teman eh, yang sekarang tengah menulis disertasi proposal maka anda dapat eh, berkonsultasi dengan saya sudah barang tentu eh, orang dulu dahulu ya jadi kencan dahulu di grup kemudian siapa saja yang akan uh, konsumasi saya kira tidak uh, usah semua pada hari yang sama tapi pilihlah waktu-waktu yang menurut anda paling baik dan saya juga dalam kondisi yang uh, siap untuk melayani Anda semuanya. Beberapa yang sudah mengirimkan kepada saya, seperti Pak Made Swastika, saya beri bahwa untuk proposal itu, uh, kita sudah berbincang-bincang pada waktu yang lalu, bahwa tidak perlu terlalu formalistik. ya. Artinya formalistik itu, Ya semua diletakkan pada subbab-subbab tersendiri, misalnya tentang apakah itu novelty-nya, bagaimana cara menemukan itu, kemudian juga eh, membuat latar belakang, ada eh, metodologi yang teori dengan susah payah Anda mau cari-cari kemana-mana maka dalam kesempatan ini saya hanya ingin uh, memberikan satu uh, panduan bahwa yang utama di dalam buat proposal itu adalah menyusun problematika ya sudah barang tentu menyusun problematika itu ada yang disebut dengan Respon dan intelektual itu alasan-alasan akademik yang mengapa kita meneliti meter yang kita pilih. Jadi, itu sebuah latar belakang, dan kemudian latar belakangnya dicari-cari. Kita tentukan saja bahwa dalam diskon akademik intelektual bahwa karya yang tengah anda teliti itu memang tengah diperbincangkan dan juga kita ingin melihat bahwa karena ini menjadi perhatian masyarakat menjadi konsen publik dan menjadi diskurs, ya, wacana yang berkembang maka itu selalu menarik untuk karya teliti. Kemudian, setelah Anda mengemukakan alasan-alasan yang bersifat eh, akademik, kemudian alasan yang bersifat eh, rasional, itu artinya bahwa karya Anda itu ya visible, untuk dikerjakan, ya ada visibilitasnya. Jadi, mungkin sangat menarik, tapi tidak bisa diteliti maka anda harus mencari betul-betul bahwa bidang yang anda mau cari ini betul dikuasai secara baik kemudian yang ketiga setelah anda dapat menentukan alasan mengapa itu dipilih anda kemudian ya mengum mengumumkakan persoalannya yang sedang mau diteliti itu nah untuk mengetahui itu kan anda perlu mengemukakan karya-karya terdahulu yang telah membahas persoalan yang sekarang tengah anda bahas nah di situ disebut sebagai state of the art bahwa kita akan memposisikan diri kita di dalam wacana eh, tersebut yang memungkinkan kita tidak melakukan redundansi atau ya, plagiarism maupun juga pengulangan-pengulangan yang tidak berguna karena kita mengetahui posisi uh, bahwa karya ini memang original dan belum pernah dibahas secara lebih terbuka kalau toh sudah dibahas Anda mengemukakan alasan-alasan Anda mengapa hal itu dibahas kembali mungkin Anda menemukan ya fakta fakta baru yang mungkin anda dapat mendalami lagi persoalan yang akan anda bahas. Itu? Apakah nantinya kemudian anda menemukan sesuatu yang baru, mengoreksi atau membongkar atau apa sajalah itu, ya, itu usah nanti. Tapi yang jelas anda sudah starting point di posisi yang benar. Kalau fakta-fakta yang sudah Anda ajukan itu terjadi di masyarakat, lalu Anda tentu akan bertanya kira-kira masalah itu yang paling urgens untuk dibahas dan Anda kuasa itu yang mana. Nah, lalu Anda membuat suatu pertanyaan. Setelah Anda mengajukan pertanyaan, sudah barang tentu yang kedua, poin kedua itu menentukan metodologi untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan yang sudah ajukan. Nah, di dalam metodologi itu tidak usah terlalu banyak berbicara mengenai teori-teori. Ya. Yang penting adalah bahwa Anda mempunyai data. Nah, data ini di dalam metodologi itu dijelaskan datanya itu berupa data apa. Dicari di mana dan bagaimana Anda mencarinya. Disebutkan kalau uh, wawancara, ya, wawancara dengan siapa. Kalau Anda melakukan observasi, observasinya di mana, lalu dengan cara apa Anda mengumpulkan data observasi itu? Itu penting banget, ya. Banyak orang observasi atau wawancara. Datanya ada ditampilkan, tapi foto-foto dengan yang diwawancarai saja yang cukup. Itu bukan itu yang, yang kita maksud di dalam hal ini, ya. Kemudian, yang ketiga dalam metodologi itu, barangkali Anda membutuhkan teori ya, atau pendekatan apabila. Anda ingin mendekati persoalan itu secara ekonomi, ya, Gunakanlah teori-teori ekonomi yang dapat digunakan untuk membongkar itu. Kalau Anda menggunakan perspektif uh, seni, ya, teori-teori kesenian yang berkaitan erat dengan hal tersebut. Kalau itu politik, ya, sudah barang tentu Anda mengambil teori-teori yang berhubungan erat dengan persoalan politik. Kalau itu media massa ya Anda tentu harus mengenal para nabi dan babon-babon kitabnya yang dapat Anda gunakan untuk menjawab persoalan. itu. Dan saya kira hampir semua ilmu itu sudah ada teori-teori yang dapat kita ambil agar supaya mempermudah kita untuk menjawab persoalan yang kita ajukan di depan tadi. Nah, setelah kita memperoleh satu gambaran yang cukup jelas mengenai metodologi, terutama teorinya, ya kemudian analisis data. Anda jelaskan, Anda menggunakan analisis data seperti apa. Kalau itu bersifat eh, kritis, tapi kritis yang dimaksud itu persoalan apa yang tengah saudara mau eh, kerjakan itu. Misalnya, ya relasi antara pemerintah dan pengusaha pariwisata misalnya atau bagaimana respon-respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau bagaimana program-program yang Anda jalankan di masyarakat yang sudah berjalan seperti apa Ya, atau anda ingin mengerjakan yang baru ya terserah tergantung pada anda Bu Yuni misalnya ingin menciptakan sebuah desa kerajinan yang sudah ada seperti apa dan anda ingin mencoba yang baru yang kira-kira resep yang anda ingin terapkan itu ya seperti apa konsepnya lalu kapan akan diterapkan dan nanti kan dapat diamati keberhasilannya atau kegagalannya yang ada lakukan jadi dalam penelitian ini ada yang bergaya seperti pengabdian masyarakat, boleh juga ya ada yang juga bersifat kajian sentris ada juga yang bersifat penciptaan misalnya Anda punya gagasan bagaimana Anda untuk mendigitalisasi ya, objek-objek wisata yang kemudian Anda lakukan mistifikasi agar supaya objek wisata tersebut menarik dan dapat menarik wisatawan lebih besar. Saya waktu di Keraton Surakarta tahun 98 sampai 2003 di situ saya melakukan mistifikasi terhadap beberapa tempat keraton dan Kemudian, membuat satu program-program seperti Ekrartikan Bersatu, saya mencipta tarian Ekrartikan Bersatu, kemudian mengundang para ahli dan juga mengumpulkan air dan tanah dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk timur-timur pada waktu itu. Dan semua itu dilakukan agar supaya menyemangati agar supaya reformasi tidak membawa kepada kehancuran suatu bangsa dan itu melibatkan banyak pihak meskipun tidak saya tulis di dalam uh, sebuah buku tetapi saya mendapatkan banyak inspirasi dan tulisan-tulisan uh, yang mengarah kepada pentingnya kebudayaan ini untuk dapat dijadikan sebagai alat pemersatu ya jadi, analisis datanya harus disebutkan, dan bagaimana operasionalnya. Jangan setelah analisis data, Anda tidak sebutkan. Pada waktu Anda mengerjakan disertasi, datanya tidak jelas, analisisnya tidak jelas, jadi hasilnya juga tidak jelas. Sang kasihan, kalau dokternya juga tidak jelas, maka harus ada sesuatu yang ditegaskan secara. Pasti, dan tegas. Ya. Lalu, dalam proposal itu, Anda harus membuat skema jawaban. Atau kerangka jawaban apa yang dapat Anda gunakan untuk menjawab persoalan yang Anda ajukan di depan tadi. Dengan demikian, begitu Anda dinyatakan dapat melanjutkan ke penelitian, Anda sudah punya framenya, sudah punya rangka. Skeleton yang kira-kira akan Anda isi jawabannya dan untuk menentukan pengumpulan data yang Anda mau ajukan. Saya rasa itu saja eh, apa yang saya katakan ini mudah-mudahan dapat Anda mengerti. Dan apa yang saya katakan ini sesungguhnya juga eh, semua terkandung di dalam eh, panduan dari pasca sarjana hanya saja kita olah ya panduan itu tidak terlalu rigid seperti itu, tetapi kita ungkapkan secara lebih sederhana saja ya, lebih tamblang dengan bahasa yang yang sederhana karena setiap dengan pengetahuan itu perlu disampaikan secara lebih sederhana dan agar supaya mudah agar dipahami oleh orang sekian ya Uh, kuliah kita hari ini dan kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan, jangan lupa kalau Anda ingin berkonsultasi diskusi saja di grup ya, supaya orang semua dapat tahu apa yang kita bicarakan tidak usah di uh, pribadi pribadi ya, agar supaya yang lain apabila mau ikut itu akan uh, lebih cepat dan lebih sederhana sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, semangat.